Hello guys Welcome to my channel Rizal Karen Pakci Nah Untuk kali ini Kita lihat dulu Ada video sebelumnya Mengenai uh, Fenomena Gunung sampah Ya yeah. Nah kita search Di google nah, Terus youtube Lalu masuk ke channel Rizal Karen, nah, tinggal dipilih yang ada judul benar -bena gunung sampah. Oke okay, guys, nah kali ini kita teruskan videonya mengenai ini. Ya, yeah? oke. Okay. Rupanya kerana terlambat diangkat Makanya jadi bunuh sampah ni Lokasi-lokasi baik tanah kosong Atau depan lukuh Makanya Warga juga Mulai kreatif pula Memberikan pesan-pesan Atau tulisan pelakat Di masing-masing tempat Membuangan sampahnya Kerana banyak menumpang pula berjalan jalan jalan Terus Langsung terbang sampahnya Nah ini ada sebagian Tulisan atau peringatan dari warga Di masing-masing tempatnya Agar jadi tidak tumpang tumpang pula Orang yang lain sembarang sebarang buang sampah itu, ya Coba disimak dan dibaca baik-baik Peringatan itu banyak melarang Menyumpahi Mendoakan Mengutuk Mendoakan yang jelek Bukan yang bagus Ada yang mungkin mati Atau nak jadi miskin selamanya Tapi kata-kata yang paling umum Untuk peringatan itu yaitulah Larang buang sampah di sini Kecuali ha, Tapi yang enak di ujungnya Antik batin atau monkey. Jadi guys Pak Cina try nih, nak challenge untuk uh, coba buang sampah di titik yang, yang Peringatan itu ya Kalau yang ini agak serem juga Dilarang buang sampah di sini Kemarin ada yang kesurupan Pakcik tanggung juga lah ni Yang lainlah cuba coba lah ya ah, Nak try challenge eksperimen yang ini lah Dilarang buang sampah di sini Area diawasi CCTV. ketahuan Kami lempar ke mukamu Oh come on Let's try Oi, siapa bang Samba tu Tak punya otak Bawa Samba ni pulang lagi Oi, pergi okay.